Ramai-ramai pendeta di Rusia masuk Islam Terbaru adalah pendeta Vladimir Urgyumov Dia masuk Islam setelah 15 tahun menjadi pendeta Uniknya dia bersyahadat gara-gara seorang gadis masuk Islam Apakah dia menikah dengan gadis itu? <laughs> Bukan Lantas apa hubungannya? Simak video berikut selengkapnya Jumlah muslim di Rusia sekitar 28 juta jiwa Dari 142 juta penduduk Rusia atau sekitar 20% Tidak seperti di negara Eropa lainnya atau Amerika Muslim di Rusia bukan berasal dari imigran Mereka warga asli negeri peruang merah itu Bahkan di Rusia terdapat beberapa daerah yang didominasi muslim Misalnya Republik Chechnya, Dagestan Ingus Kabardino-Balkaria, dan Cakaraca-Cerkesia Mayoritas penduduk Rusia beragama Kristen Ortodoks termasuk pendeta Vladimir Ukryumov Sebelum masuk Islam, Vladimir telah menghabiskan 15 tahun waktunya sebagai pendeta Dilansir dari Hidayatullah.com, ada sebuah peristiwa yang secara radikal mengubah seluruh hidup Vladimir Kisah mu'alafnya dimulai ketika seorang gadis masuk Islam Gadis tersebut dulu tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Vladimir Dan sebagai seorang pendeta hal itu menarik perhatian Vladimir Rasa penasaran kemudian mendorongnya mempelajari Islam Untuk mengetahui alasan yang mendorong mengapa banyak orang masuk Islam Ketika mempelajari Islam ia menemukan banyak kesamaan antara Kristen dan Islam Muslim seperti orang Kristen, mencintai dan menghormati Yesus Kristus atau Nabi Isa adik salam dan ibunya Maria Atau juga disebut Maryam Serta percaya pada semua keajaiban yang dilakukan Yesus Muslim percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit Mengangkat orang yang tertekan Menyembuhkan penderita kusta Dan menghidupkan kembali orang mati Semua hal ini dia lakukan dengan izin Tuhan yang Maha Esa Dan mereka percaya bahwa Tuhan mengangkatnya ke surga Dan bahwa dia akan kembali ke bumi Begitu pula orang Kristen Mereka percaya bahwa Yesus Kristus lahir secara ajaib dari Maria Tanpa campur tangan laki-laki Dan percaya bahwa Maria Ibu Kristus adalah wanita terbaik di dunia Dan dia adalah satu-satunya wanita yang namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran Demikian pula, umat Islam percaya pada banyak kepribadian penting yang dikenal dalam Alkitab sebagai nabi dan utusan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan sebagainya. Juga, umat Islam percaya menurut Al-Quran, Yesus adalah Mesias Kristus. Namun hal terpenting yang menarik perhatian Vladimir ketika mempelajari Islam dan menariknya dengan kuat adalah Kemudahan konsep monoteisme dalam Islam Ketika mempelajari Islam dia menemukan bahwa konsep Tuhan dalam Islam sangat jelas Umat Islam hanya percaya pada satu Tuhan Tuhan ini adalah pencipta Yesus dan ibunya Dan jika seseorang membaca Al-Quran dia akan menemukan di dalamnya bahwa Kristus memanggil manusia untuk menyembah satu Tuhan Dan dia berkata kepada mereka Sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 Tuhan ini adalah Tuhan dari orang-orang ini dan dia adalah Tuhan dari Kristus juga Inilah yang selalu saya rasakan bahwa Tuhan itu Esa Bahwa Yesus adalah Nabi Tuhan dan utusan Tuhan tetapi dia bukanlah Tuhan Kata Vladimir dikutip dari republika.co.id Pendeta Vladimir menyebutkan perasaannya saat mendengar azan pertama kali di Turki sebelum masuk Islam ia merasakan perasaan khusus ketika mendengar azan Seolah-olah jiwanya ditarik ke dalam masjid Tetapi dia telah menjadi pendeta Ortodoks selama 15 tahun terakhir Dan telah melayani di gereja yang berbeda Jadi saya tidak mengikuti jiwa saya saat itu Katanya Salah satu anggota gereja tempat pendeta itu berasal mengatakan Bahwa semua orang menghormatinya dan sangat mencintainya tetapi sesuatu terjadi padanya yang membuatnya meninggalkan gereja dan masuk Islam Sementara itu Vladimir sendiri sangat mencintai mantan anggota gerejanya Menghormati mereka dan berterima kasih atas perlakuan baik mereka terhadapnya Beberapa teman sejati tidak memahami saya tetapi ini adalah keputusan saya Saya telah bergerak menuju hal yang lebih baik dan belajar mendalam Katanya soal pilihannya masuk Islam setelah menyelesaikan pendalamannya terhadap Islam Vladimir yang berusia 48 tahun ini tahu Bahwa agama ini adalah agama monoteisme murni Dan itu adalah agama semua nabi Sehingga dia meninggalkan pelayanannya di gereja sepenuhnya Lalu masuk Islam dan memutuskan segera setelah itu Berangkat haji dengan berjalan kaki Setelah masuk Islam pendeta Vladimir mengubah namanya menjadi Said Muhammad Kini di tahun 2023 Said memutuskan untuk pergi ke Mekkah dengan berjalan kaki Ia sempat mengunggah tangkapan layar aplikasi di ponselnya yang merekam jejak langkahnya menuju Mekkah. Tercatat Vladimir telah berjalan lebih dari 4 juta langkah Vladimir bukanlah satu-satunya pendeta Rusia yang masuk Islam Ada pula beberapa pendeta lain yang mendapatkan hidayah Pendeta Rusia Via Polisin masuk Islam dan sudah berangkat Haji. Ada pula pendeta bernama Vladislav Sohin serta pendeta Mikhail Kiselov. Pendeta bernama Sergei Timohin juga pada akhirnya masuk Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka semua rahmatnya dan memberi hidayah pendeta-pendeta Rusia lainnya. Amin. Allahumma Amin. Wallahu a'alam Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Segera miliki buku syarah Bulughul gulmarong dengan hanya ratus ribu rupiah yang terdiri dari 5 jilid. Lengkapi koleksi pustaka dan maktaba Anda dengan buku-buku terbitan pustaka Imam Asyafi'i As Pustaka Imam Asyafi'i As penerbit penebar sunnah.